Terima kasih atas segala perhatian teman-teman semua. Silahkan like, subscribe, dan komen. Juga bagikan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain agar channel ini terus berkembang dan lebih bermanfaat lagi. An-Nabi Wasallam bersabda khairun nas an pahum linnas. Sebaik-baiknya orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan dengan mensyar kita akan menjadi seperti yang disabdakan oleh An Nabi sallallahu alaihi wa wasallam walhamdulillahirabbil alamin wallahul muwafiq ilal aqwamit wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh